Assalamualaikum guys Kita mau lagi mongil bola. Kali ini kita akan meluncur ke Museum Tenggarong Kutai Kartanegara lihat peraturan 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini guys, ruangan dan kursi Baginda Raja Kutai Kartanegara, ring Marta Dipura. Dan juga patung tokoh-tokoh gubernur Kalimantan Timur Yang pernah menjabat pada masanya Oke okay guys, kita ke sini guys Banyak sekali senjata-senjata kuno -senjata samurai, ada pedang peninggalan kerajaan Kutai. Ada juga pistol-pistol kuno. juga senjata tradisional mandau tombak sumpit dan tameng parang golok senjata pengawal kerajaan Kutai pada zaman dahulu kala Guys, keris lidah api, guys, bagus sekali bentuknya ya. Oh, oh, kekayaan sehari-hari suku dayak kenyah tempat menggendong anak ini kalung dari manik-manik suku dayak masyarakat kutai yang sedang mendulang emas atau mendulang pintan di sungai ini odah ngondok atau tempat istirahat Okay guys, kita sekarang berada di ruangan uang kuno. Berbagai macam peninggalan, peninggalan uang kuno, ada uang kertas kuno. Dan stempel stempel berbagai daerah di Kalimantan Timur. Selamat That exactly. word